Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Pembacaan diambil dari Injil Matius, bab 27-31. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, Kasihanilah kami, hai anak Daud. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah,